wedding mm -hmm. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala ni'matin islam, waqafah biha min ni'mah. Alhamdulillah, Allah yang menjadikan kita dari umat Nabi Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ala niat. Allahu Selalu Sallam Bari Khalasidina Muhammad. An Nur Dati dan Sari Sari Asma'i dan Al alma Allah marin alhakaa Allahumma alhimna wa min anfusina wa min بعد Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Kiron yang dimuliakan Allah Subhanahu taala. Khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, asatidz, para tokoh, para sekoh. Semoga timin ngambil lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Kiron. Karen kita bersama ngaturin kenciran Fatihah kita aturkan kehadiban bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarang sedajik keluarga-keluarga, sarang sahabat-sahabat beliau. Raji-raji epon, putra putra turunan epon. Keluarga terlim epon. Para tabi'in bentabi'it tabi'in. Para nabi, para utusan. Para wali. Para imam-imam mujtahidin. Para ulama, para sufiyat orang pengarang LM Musharayat, guru-guru ketan kelas tajam, guru-ne guru dari sakit, bangkespo, bangkespo laki maupun bini dapat, dapat, dapat bangsa jemaah. seja mah, akan kenalan-kenalan meret-meret santan kepada kelas tajam. Kalau orang yang suka baik perpus, dapatan kudus setaja. Orang rasa tak tolong, rasa apa tu dapatan kudus setaja. Dengan aturan kencuran keperfokusan, kau boleh betan kudus setaja. Orang rasa tak bersurah dalam bentan kudus setaja. Orang rasa tak baik perpus, dapatan kudus setaja. Mestaja mati maupun bini. Harmoni terus terjana di separatus itu sebab terlambat mereka kau punya. Selamat dari ceksan Allah tu terang ahli serpih Allah yang syafaatkan rasulillah. Sholawatulam. Shukur. Ada pun para ulama para uliya, para syuhada, para solihin, para kuru, para pengisipok. Bukan alamater kelabang kencing yang barokah, barokah konse, khusyuk, alamater petan anak foto petan kuli stajah, kelalga petan santri-santri berjemaah petan kuli stajah, warisan atau asul, aban, kelabang petan kuli Orang-orang yang sedang berfokus, dapatan boleh setuju. Semoga-moga senantiasa mendapatkan keridaan pengampunan dalam kalampuan serang belas kasih sayang Iqbal Allah SWT. mala matar en a perlindungan bimbingan maona inaya kifayah, riaya wifayah, fayya kimaya pan allah subhanahu wa ta'ala Barokah keng e barokah pon pengajian barokah para ulama barokah para ulia barokah para syuhada barokah para rasulin barokah para guru para ulama. E parinna tambah, barokah Umar barokah ilmu ne, barokah alatana, barokah cita ne, barokah aban, barokah na Barokah keluarga na barokah santri-santri na barokah jamaah na barokah jami'an. Alhamdulillah yang tamban taufik s hidayah pon Allah Subhanahu wa taala. Ketilan depan dikong tun Allah, yang pernah kecempuran, kecempuran, kekompiran, kekompiran, kepungan, kepungan, kebahagiaan, kebahagiaan, dunia akhirat. Kemukai kehilangan kesusahan-kesusahan, kesumpakan-kesumpakan, keserebekan-keserebekan, keselekuannya. Malamai terima kasih, saya akan menjari otang, kalau kempang, saya akan menakbutkan otang. Saya akan menjari kotang tang kemuke beruntung pada cekena. dan rezeki yang halal, yang barokah. kemuke para na husnul khatimah. dan jang umur men Allah. dan jang umur ingin menjunjung tinggi agama Allah. ya para sehat, beres, selamat, aman. kecopen di musibah daripada bencana melapetaka. dalam daripada tenang-tenang. Selamat dari ke dan saya dari tingkin dan yang tinggi. Selamat dari pelajar-pelajar, pelanya Selamat dari lagang guna saya ganggu. Selamat dari kekafiran, kefasikan, kepakiran, kemiskinan. Selamat dari kali naatih, keautor naatih, peteng naatih, kering naatih, kering naatih, lopan naatih, maat naatih, Almatariparena kuat iman kuat Islam bisa memperjuangkan agama Allah di dalam benar Rasulullah melalui perjuangan-perjuangannya pun para ulama oleh Ula ilmu sebanyak semanfaat seberapa pernah terkaget kelebihan gempal tercapai cita-cita dan sukses usahaan terkabul pernyuunan -pernyu la lahal Ala kulli niyatin shalihat wa la niyatil qabul wa tamam kull sul, wa niyati kull ma'mul min hadisiidina Rasul ammina abil batul sallallahu alaihi wasallam aqul al fatihah al fatihah Al-Fadihah. Para pemirsa, para mitra pengajian Banyugiri Onjang dimuliakan Allah Subhanahu wa Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita banyak bersyukur dan ajunan depan Allah Subhanahu wa atas setiap kenikmatan-kenikmatan. Khususnya kenikmatan yang paling agung, yakni nikmat agama. Termasuk nikmat agama kepada kita kesempatan kita insyaallah semakin keangkuh mengikuti kegiatan pengajian. Kelabangan sebab pengajian kita akan lebih dicintai serta ajunan di oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al alim mahibullah orang yang panika mana bil ilmu. Nikmat tiga kasihna Allah. tapi menambah orang yang panikah putuh negatif di mahasanah Allah wal jahilu adhu Allah yang putuh panikah mahasanah Allah walaupun ibadah tetap tetapi mahasanah tidak macam mana yang ikut ajar artinya meletakkan mahasanah Allah kalau benda sebab ajar ajar, nambahin nambahin boleh, akhirnya pekak oning juga, burung saya gemosah benda Jadi kita terus berusaha, kakuin nambahin bang tentang agama Allah. Muntah oning agama, mata keampun lapen terang mudatnya, aku ni buntuin benda Allah. Seperti Dekat tak oneng ilmu tunyah Pokok oneng deka Akhaman Allah Maka tak tentu Nen pun tanaman Allah Justru pokal banyak masuk suaraka Sebab Akhtaru ahliha Albulhu Paling banyak Orang ahli suaraka Orang setak Oneng, saya putuh. Saya putuh dari ilmu dunia. Sebanyak masuk satu, justru orang saya tak patut oneng dengan ilmu dunia. Seperti sebanyak masuk, tidak neraka, Banyak orang saya fakir dari ilmu agama. Aksaru ahliha Al-Fuqoroh. Paling banyak penduduk neraka pada orang-orang yang fakir. Amir Al-Mu'ayyad Rasulullah. Kenapa fakir dari ar terasulullah benih? Balminal ilmi. Fakir dari pengauningan tentang agama Allah. Yang leta oning tidak agama Allah, pernikah banyak masuk ke neraka ebab letak kira bisa alako ake meminta oni ke ilmunya. Noro-noro Kita akan dicintai seorang ajunan epon Allah semakin dicintai ketika semakin banyak banguni. al Alim Habibullah walau kana fasiqan. Wal jahilu walau walaukana abiddan. Orang alam penikah kekasian Allah, walaupun pasik, orang kudu menikah musun Allah, walaupun ahli ibadah. Berarti artinya, berusaha kangkui, owning kadar. Di samping tu kan, Kutu berusaha kangkui ibad, karena ilmu itu kangkui elak waki. Ketika kita pernikah nyemak, kelaban apa ngajiannya keajunan epon Allah? Berarti kita pernikahan pernah nyemak, kelaban sefer dua ki, sewa ki, ajunan epon Allah. Menyemakkan Allah Ta'ala kalau bantuan dan saya si wajibaki. Panik, si Paling ika sepaling ika senengin dengan Allah. Menyemakkan Allah ibadahkan Allah sepaling. Si ika senengin dengan Allah. Banyak mana ibadah. Menyemakkan Allah ibadahkan Allah kalau bantuan dan saya si waduh. Nika saya paling kesenangin. Mun orang yang panikah nyemak ke laban parka-parka sunnah. Kijan ini kesenangin. Mun syifat tu nikah ampun dan lakun ini kesenangin Allah. Saya paling kesenangin Allah. Mun Nabi kabulana panikah nyemak ke Allah. Ibadah ke Allah. kalaban ban saya wajib-wajib. Sunnat pun nikah. Kunmak lain nambahin kecintaan Allah. Ketika ikintahin orang ini ke laban Allah Ta'ala. Maka pertolongan Allah Taala kankui pengidingen pamereng nakoopengnya paningalah. Ah, tanang banso kapi panika Allah Taala singator kankui lebih ngontong lagi. Munta-munta Allah Taala sebab orang panikam pondekesendingin, maka masde paringin ban Allah. Momentum perlindungan maka pekal dilindungi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahmad man adali waliyan fakat alam tuhuh bilharbi. Siapa siapa orang sehingga musuh dekat tetangga kasi maka sengkok pekal abdi tahu ke orang dia je sengkok musuhnya. Orang-orang yang memosok takkan kasih. Maka sengkok. Si bekal ketika memosok. Kita minta lain. Saya kesengan sengkok. Orang-orang yang sengkok. Alim. Allah. kakak kasih nak Allah. Maka ini kemosok. Sengkok. Maka si bekal memosok. Sengkok. Kalau ablik tahu orang-orang yang jadi. Sengkok. Si bekal memosok orang-orang Sebab kok sebekal macam lakak orang, orang ke jadi, sebab kok sebekal nyeksa orang jadi, kalau bersejarah kekekan, ini keancaman, sesangat raje, ancaman nih dari ajunan pun Allah سبحانه و تعالى, karena orang panik berarti tentang Allah. Sebab orang ni kan boleh keseningin Allah. Mengkenapa keseningin kamu. So, ya Allah Ta'ala sila terima. Bani kanun aki bahawa orang-orang. Si andi ilmu panikah. Ika asingin ben Allah Ta'ala mata ma taqarrab ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma qarrabtu Ban ibadah sekay ke penyemak kesengkok, sepaling paling ikasenengin ban singkok ade tadak boleh selebih ikasenengin atempang ban nyemak kesengkok, ibadah kasengko ke kalaban barang-barang sefardhu. Si kalaban kelakuan-kelakuan sefardhu, si kelakuan-kelakuan sewajib. Si Ketimun orang yang panikah pun lakukan peran-peran saya wajib. Ini keibadah yang paling kesenangan Allah. Termasuk niring pengajian. Ini termasuk si paling kecintaan karena pengajian panikah. Kita ambil ilmu panikah. Kewajiban. Kewajiban. Maka nak patut menambil orang yang panikah. Udur ala khusus lain kerana kita pak pengajian. wajib kita panika ajer pengoningan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa bin nawafil uhibbahu. Bentang kabule jedia. Selama nyemak dak kesengkok. Kalaben ibadah-ibadah sunnah. Maka repokal nambahin sengkok. Kangku cinta kakabul jadi. Mun terus nyimak Kelakuan-kelakuan sunnah maka sengkok bekal saja senang. Ka orang yang jadi. Artinya, saampuna kita panik-kecintaan ban Allah keangkui nambahin lebih dicintaan. Boleh tambahin kelaben kelakuan-kelakuan sunnah. Itu sama dengan fardu kelakuan sunnah. Nika pekal saja. Nika cintain dengan Allah. Fa iza ahbab tuhu kuntu sama'ahu aladhi yasma'u bih. Mun sengkoklah cinta. Dika saya tahu engka bulan. Maka sengkok setetip. koping. Saya keboi pengiding aki. Sengkok setetip koping penga. Aku ika boi aki. Artinya si aja g pamirang na Allah Taala pasarnan, ijagaan Allah Taala sehingga tak patingi dengan perang-perang seram haram haram haram, tak patingi dengan Suara-suara Serta titusah Sebab mampu lejah kepada Allah Ta'ala Tak patah ngidingin Iba Tak patah ngidingan Patungatuk noreng Tak patah ngidingan Padang setek lecek-lecek lecek, Tak ngidingaki Caca-caca cuba Tentap-tentase jorok Kerana Allah taala ampunlah si aja kan eja gaban Allah polan eka senengin ana pemai eka senengin oreng panik ampunlah Allah ko sefardulki Allah kemudian diperkokoh pole kalaban alaqah sunnah-sunnah. Allah saja pemirangan pameran. Jadi kopeng nika mon tepak ka Montepakka kopeng se mapalang ini kalau kau keding barang-barang saya ada dikitu sama lolo. Tapi mana bihkopin nak ejakaban Allah saya keding aki paling pengajian. Saya keding aki mungkin dikir-dikir ke Allah. Saya keding aki mungkin adan. Keding adan ni ontong ringoding adan. Maka nama Nabi usaha-usaha saya keangkui tak mengiding algan. dan berut termasuk usaha keangkui tak mabedera orang usaha usaha keangkui mak setan usaha usaha keangkui mas mak ataupun dari ini eh, kepada ban setan, Saya terganggu kelakuan setan paling berak mengiding suara al buru setan di kesambi Tor, getor, ton keton kenton, doa tak seneng al dan la. Men orang yang bentunin pentunin bin Allah Ta'ala, kiadhan tak ngiting. Pengajian tak ngiting. Saya bagus-bagus tak ngiting. sila lakui keding melalui. Saya si cuba-cuba melalui. Kita tak lindungi bin Allah. Anak pama tak lindungi, tak kesenengin Allah. Anapa pama tak kesenengin bin Allah. Karena orang yang laik nyemak dek Allah. Kalau bansi fardu'aki, bansi sunnat'aki. وَبَصَرَهُ اللَّهِ وَبَصَرُهُ اللَّذِي يُبَصِرُ بِهِ Ben Allah Ta'ala acu kan Saya pekal teti paningah lah Saya kebaik Nga Allah saya ajar ke paningah lah Allah Ta'ala panik Kata'i paningah Lepas kempur-kempur saya haram-haram Lepas ke rupa-ropa saya haram Pakai-pakai tak kesempatan. Pakai-pakai ingin selamat. Dari nganalah. Barakara-barakara si haram-haram. Ah, makin panikah, Masya Allah. Mungkin ampunlah. Tepan dibentunin Allah. Mungkin tepan tak kesenangin Allah. Meloloh nganalah postingan-postingan Barang sinyah wadin. Nga taing kiwoy na nang iwiam ni salah. Ano nga nga kuy orang siraktin. Nga kuyo parang sinyahuwatin. Sinrawin. Orang nga nga nga nga nga basa ki parang sinrawin. Sinyahwatin, nga haro. Karang na chat mat tapang nga ampun lahat ay Allah ta'ala. Lakung nga nga nga nga macam bani dan munasai kenali benarlah taala selamat dari postingan-postingan senyak watin langkong-langkong gempur-gempur -langkong si bergerak orang si tindatin-tindatin orang bekal tertarik orang asah buat apa boleh gempurni ke ini misalnya itu kau beto kau beto Mena syahwata oleh Abbas. Haram ngga Abbas betul mena syahwatin. Cuma kita tak kira berdua. Syahwata betul. Umpam. Ini kan jangan-jangan kita. Ini kan tepat ni bentunin Allah. Mena kan ni serain benda Allah Ta'ala. Mata ni kan tak kenal Eh, saya ingin tak tepak kepostingan-postingan. Saya nyahwatin. Jajah dan enggak saklah, tak patah ditemuan benda-benda yang sejati ngerwet. Namun ditemukan itu pakai pantung. Mungkin guntang abes. tak lagi. Tapi menerus etiliti, ini kasih haram. Artinya ketipuan apa? Ketika ada postingan-postingan, orang yang sitin-tatin, dan semacam ini. Ini ketuluhnya dari kini. Namun pandangan sepertama, kenapa ini ketanggan aleh kita itu sakit tapi mon pasaran panteng itu kuh terus nau majek pak nanti nambah sih terus sakit lalu mau jadi gini kala kala nyahwatin dia mau jalan yang bagus ini saya tuh sini terus neng mau aneka mau gempur pasanya nyahwatin mau sebenarnya gempur terkata nyahwatin kita kalau tahu neng ekologi kebutuhan Tahu saya nyahwatin, menebi ampunlah aurat-aurat nama kakasai. Kataan nyahwatin, mak jet haram ya. Ini si gempar, mau gempar. Karena gempar, panik beni. Napa nyaman ini Aurat. Nah, maka sehingga nyahwatin saya Maka makin panik saya posting, maksud saya nyahwatin. Jadi bener monteng kan jaga jaga, cuma tak kening biasa aki, mana kita apa nih kecak sampai terseret kan sakuni kan sakuni kan sakuni terusan noro aki, entar dega hal-hal sema palang abe dan nih akhirnya tidak manfaat aslinah dengan itu nya tidak manfaat nih akhirat amudarat aki, jadi mungkin kuno cak ini napa kasi, jauh saat berikom beroreng setian batu tim. Wa yadahu allati yabattishu biha wa rija'lahu allati yamshi biha. Saya mengapa saya titik tanam dengan orang yang gini? Saya bisa ngamuk. Mengapa saya titik dengan saya bisa ngamuk? Artinya ketiba-tiba apa? Tanam ini kena bisa ngamuk. Ini dalam hal-hal halal. Mesti tak boleh ngamuk, tak Alah ngamuk pun. Kalau kadang-kadang kudu ngamuk. Misalnya... ...Andi anak-anak an -an, apa -apa ya, tak apa-apa saja. Dia... ...pokol. Adik-adiknya apa ini? Andik bini-bini... ...kong malingkong. Tanah apa pokol. Saya tak mengalahkan aki. Sekarang tak mengalahkan aki. Saya kata-kata Ala kau boleh saya maksud, jadi tindakan benih-benih yang karena ampun saya lakonin, tapi saya kali lakuin mah tak sampai lakuin boleh. Anda kalakarlah pakon dari ajunan ibu Allah kang firpocon. Sebab orang laki ni kau wamu nak alam nisa. Se mengendalikan, se memimpin orang-orang bini ni kayak laki. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din Sebab Allah Ta'ala panikah Nampunlah apa yang kelebihan Sebagi-ne, kesebagi-ne Artinya Abri kelebihan dikareng laki atas orang bini Kalau ah, kalah lebih sampurnah Kekuatnya juga lebih sampurnah Wabima anfaqu min amwalihim Ben boleh sabri nafakah Panikahnya laki Sabri nafakahnya laki Orang-orang bini' Orang-orang Fokus-fokus, Setoat. si bisa aja gak dak keabed nalekan taden selake. Ani ke orang-orang seontong hari ini, orang-orang bini seeka kubeteren nusus, nusus, nusus, nih Melanggar keselake, tanda keselake, ngerongok dan semacam, Nusus. maka faidzuhunlah, beri peringatan orang bini semacam baniqa, beri peringatan kita kundua juruhunna filma doji, jaga ulang tendung, jaga ulang tendunglah, tak ketahuanan, ni ke perintah Allah. Wadribuhunna. Ki bakkun. Taiga bolong tendung ki bakkun. Wadribuhunna pokol ni bini ngaji. Rikal jengkal ni. Tapa fa'in ato'nakum. Fa'in ato'nakum. Falatabwu alaihin nasabilah. Muncatlah teruk ocak. Cek kitnya dah kicelan boleh. Kanku ya pokol boleh. Innalaha. Kana aliyang kiraq. Soalnya Allah Ta'ala ni ke maha tenkih, maha agung. Ketika laki, artinya laki, laki wanita ketika pemimpinan ni bini. Pemimpinan binina. Kerana Allah Ta'ala panik ampunlah abri kelebihan dari kaki laki atas orang bini. Dan boleh kaki laki panika si ampunlah apa nafkah. Saya nafkain ke laki dari harta-harta ni. Ini bini aku terocak sebab mempunyai nafkain dan saya lelaki. Orang-orang bini saya soleh, yang kepadamu ke orang-orang bini saya taat kepada Allah. Passo alihat tu, kau Orang-orang bini saya soleh, yang kepadamu ke orang-orang bini saya taat. Taat kepada Allah Ta'ala. Dan di dalam kebadan tak halal dan ngamuk. Tak ngamuk. Ini ke mana Nabi Ampun. Laih je kebadan Allah. Allah setiap tahanan. Maksudlah Allah setiap tahanan apa? Mereka ngamuk. Ini kan ngamuk. Tak hal-hal setiap halal. seoleh yamuk ni. Warijlahul ladhi yamshi biha. Allah ta'ala cukan setiap tisaukan. Saya kebun ajaran ban orang yang anikan. Artinya ke tiba Apa? Ika bayi acalan kecuali dek keperangsi halal. Tak ika bayi acalan dek keperangsi haram-haram. Tak ika bayi kepada dek keperangsi tusah. Artinya, mana orang yang penikahkan kecintaan kecintainan dengan Allah. Maka anggota apa ternah penikah ijaga dengan Allah. Anggota apa ternah penikah, saya penerok dek syahwat. Aku tak apa. Kenapa ni aku nak ikan aku ya to'at. Tak ngidin Tak ngaba Kecuali dia ke peran. se peneraki. Saya soprah. Sarang agama. Tak apa Aku nak kita tanah. Tak apa aku nak ikan sokoh. Dia ke haram. Tapi selalu aku nak ikan. Dia ke Saya halal-halal. Wa in sa'alani a'ataituhu. Mun pasanan. Tak minta ke sengkau. Orang yang saya kesenangan sengkau je pas tak minta ke sengkau. Dia beri pun sengkau. Mun tak minta ke sengkau berkali beri. Umpaman minta perlindungan ke sengkau je berkali lindungi je minta yang dia itu uroten minta jawaki dari sesuatu ya apa jauh jadi keseneng karena seneng lakonin sefarduh lengkapin kalaban sunnah-sunnah kebekal kesenengin dengan Allah Allah ta'ala ini kama Nabi Ampullah cinta dari kekabulanah ini ke hati kanan mereka Jibril. Jibril sengkok cinta daripada bulan roji Jibril. Baan kau tu cinta ke le? Ngobolan cinta kau orang Jibril. Senikah pasangan Allah taala ni. Ni kau cinta polan kau orang Jibril. Ngoban kau tu cinta. Cinta mereka Jibril. Malaikat Jibril kerana cinta malaikat Jibril. Ni kan nikam nik apa pengumumannya? Wahai para malaikat penduduk-penduduk langit. Inna Allah yuhibbu fulanan. Fa'ahibbuuhu. Hei. Malaikat-malaikat penduduk langit. Allah Ta'ala sudah mencintai fulan. Saya si fulan si ni kak. Eh, sebutnya mana? Cik saya si ketik, cik saya kebur. Cik si fulan ni kak. Cik saya si fulan ni. Arulah kecintain benda Allah. Maka Wahai. Malaikat-malaikat penduduk langit cintalah kalian semua kepada orang itu, maka penduduk langit cinta kepi basnan. Masya Allah. Semayu tak fil ardi. Kemudian nenekku mui orang nikah akan diterima. Artinya keratuh basnan. Betul orang yang sekeratuh keratuh. Kalau Allah agaratuh. Kak malaikat kerat tu, kemanusia juga kan bahkarat tu. Oh, orang orang punik ampun lah cintain. Serang ajanan itu pun Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai lagi ketika Allah taala ni ampun lah pentudak kasitong gabula, nak malaikat Jibril payah ini up fulanan. Fa boleh hey, malaikat Jibril engkau lecermat wah, ke bulan roh, cermat engkau, maka bahan engkau tu cermat iya, maka Jibril langsung cermat ke pasangan bulan kini orang yang saya kecermat ni kan, saya bentuhin ben Allah kini kan, roh bentuknya pak malaikat Jibril, malaikat Jibril kemudian mengumandangkan pengumuman, dakka malaikat-malaikat penduduk langit. Wahai penduduk-penduduk langit, Inna Allah ya begitu pulangan, Allah taala nih kep bentuk boji cermat, Dia ke pulang pulangan kasa, mereka sampaikan kapi penduduk-penduduk langit malaikat-malaikat kapi kau tu boji kapi kau orang kini kan, semata tu dah la hulbaul orang yang panikah, mereka pentunin men Allah, pentunin men malaikat, ai eh pentunin jukan ban orang-orang sebedenang i dalam bumi. sampai ka ke ban keban, sampai ka ke patek-patek. Rok cermet iya. Karena orang panikamp boleh kecermetan Serang ajunan epon eh, Allah Subhanahu wa taala. Orang cinta ka Allah taala panik kedarem. Nolongi dek akher man Allah. Ni katan tanda orang yang panik jat cinta Allah. Pakal nolongin agam mana Allah. Tanda orang yang nolongin. Tak kakak mana Allah. Allah pakal beri pertolongan ke orang yang panik. Intan surullaha yansurkum. Uyusabits aqdamakum. Mun ba'ni nolongin. Tak kakak mana Allah. Maka Allah pakal nolongin. Maka Allah Menyukur saja yang memuat. Sehingga telah menghormati artinya memuat. Tidak keiman. Tidak kependiri. Nolongin ke mana Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kenyaman cinta kepada Allah. Ini sekadar Isapan jempol atau kalau ben gun oca-ocaan lesan, ini gun oca-ocaan lesan, tolong ketipu apa agama Allah, saya bisa jaya. Kalau banjara mah amar ma'ruf. Nahi mungkar. Ajak orang yang kepekus. Ajak dengan agama Allah. Orang kafir, orang fasik, orang musyrik, orang munafik. Ajak dengan agama Allah. ni kenyamanan nolongin. Agama Allah. Jika ada orang yang si bisa, itu orang ahli suarga. Jika ada orang yang panik sibisa, itu orang betul orang yang seiman Islam. Usaha. Ini kenyamanan cinta ke Allah. Urusan ia cek tak anda. Ia cek ke pekustanda. Ini kebening urusan kita. Itu adalah merupakan hak prerogatif Allah. Inna kela tahdi man ahbab ta. Walakin Allah yahdi man yasha. Bukan Muhammad tak bih senja notua ki setahun orang. Abri hidayah bukan. Aku berhidayah tak bisa. Tapi Allah sabri hidayah. Artinya lah. Kewajiban kita apa ni kah? Namun menyampaikan sa'os. Inna ma'alainal balang. Kita cuma menyampaikan. Allah yang akan memberikan petunjuk. Senawasih kita menyampaikan. Muntah oleh petunjuk dari Allah. Eh tak kira bisa pun tak. Jangankan kita kanjeng Nabi jenis Nabi Tibiq. Tapi sebutan Islam. Abu Jahal Abu Lahab Tak bisa kan tolpeto tu dari Allah Nabi nu tak bisa pun kan Ma Islam potranah, kan kan tak bisa Sebab urusan petotu panika merupakan hak prerogatif Allah hati Allah menabi urusan peta tu Allah kita panika kewajibannya pun menyampaikan kewajiban kita amar makruf dan nahi mungkar jangan dibiarkan kemungkaran panika merajalela harus kita berusaha kangkun menumpas kemungkaran merangin kemungkaran merangi kemaksiatan-kemaksiatan kalaban semampunya kita. Kemampuan kita macam-macam. Macam-macam sesuai kalaban kapasitas masing-masing. Jamai yang dimuliakan Allah SWT. Kita penikah kebaikan, cara ada agama ini kesibukan terus, elakonin terus. kesibukan-kesibukan agama. Akabai kesibukan-kesibukan akamah malengurangi da ke pengangguran, malengurangi da ke kemaksiatan, maleng sajen nambain suasana keagamaan. Akamah ni ke tersuasana. Jadi akamai kegiatan-kegiatan akam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu kita mencintai Allah taala ni ketak kalah. cek kalah kamanuk ke ketika cinta ada kepada mano kepada mano panika mano kesturi mano kesturi panika ke semacam mano kiong itu penterpentan penterpentan Dan menurut orang ini cerita kalian, ikut orang-orang ini. Ketika orang-orang ini -orang ke-entera ke Sudan. Di negeri Sudan. Maka, mereka ini beritahu. Bapak. Yang mulai. Akri'i ashabis salam. Sampai akhir salam. Bila dia cak -ca cakap, cakap, cakap. Bila saya beritahu Sudan. Sebenarnya negara Sudan. Sampai lagi salam Tenggula. Kisah penyakjakan-kisah Tenggula bagian manuk-manuk. Kisah lah kebola ke sekintah. Atau raky ke manuk-manuk kat dintah. Cek Tenggula kat Termasuk manuk. Kebola. bik Bibi sambian. Bik sambian bapak. Cek sambian ikan di manuk semangken panik ke yang in the lem korong besek saya tak bisa ngapur entar ka dibin kapi nika pada pagi tetih dibin kapi manuk-manuk Sudan jek ya mulah manuk-manuk sibedi Sudan Sop aja kermik kair tentang urusan emano. Setapak an badan dalam korong, se tak bisa menemuin hibin kapi. Berangkat menikah. Kebalau aku tengah dapat ke Sudan. Hei, manok manok kapi. ria andik manok badan nenengi. Korong besek. enter ke ban tak bisa. Sebab badan idlim korong buset, ketik kerpek ker jadi ya, urusnya. Mano setangan di ruang, setengah pun laga tiga di toh. E Maka mau ke pasaran, apa tuh? Kalau ban lembang, bah mana apa tuh? Di lembang apa nikah? Mereka lupuk, nung sekali. Ada apa? Pasti mematikan, mematikan pipa. Mano senyap, banyak bisa mematikan api. Aduh, ada mati kapiin jadi. Singko kasta nama Pak Arya. Aduh nih seraya apa sampai mati kapi. Ini pada Pak ada yang kitanya nyaman nyerahat Jadi Pak langsung mati. Aduh kasta nesingko. Ampun sing kata cerita mulai orang yang menikah. Deka tempat semula deka bengkok. Nah deka negaranya Tibi. Nada deh pak. Nih kepasanan ngabele. Ia bensengkok, mau kasutri, bensengkok lemareh, ika bela. Bensengkok lemareh, ika bela. Wajan bengjer makan. Apa sanan aku pupuk keleban, lembengah aku lupuk langsung mati was. Langsung mati. Akhirnya si mano pernikah, senikagia bas, mano ke studi ini ke pak kelukuk, pada kelukuk neng neng sekarang ada pak matewa, matewa, aduh ada matera aduni, akhir karena matewa, dia keluar, mano ke studi ini, yang dia bakal keluar, mereka keluar langsung ngeber basenah sambing otak nang di atas he bapak majikan ong guna tak akan caca canggur lesebada ningi sudan kasak kada semate kasak kasak gun ngabele carana ka anggu kul ni kaslamat carana ngani ke guruku semate matai kada guru yocol ban sampean kasak orang ban nyan kasak mano-mano sabanding kasak ni ka ngajariin kule ngajariin siasat ka kule sopajagule ini ke bisa selamat karena kasih cinta ke gule pada manon saling mencintai Masya Allah Mun manuk ke manuk pande ke ke bisa siasat ke angkun bisa nyelamatkan jang pas katibana apa kita ini tak berusaha ke menyelamatkan agama Allah ketika kita betul-betul cinta dengan Allah kita cinta kar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta Nabi banyak si mate tore karena kita cinta kanjeng Nabi ape be cara dak mase odi oh dalam lampan dalaman Nabi dak sampai mati. sementara orang-orang dari luar selalu berusaha keangkui memate dak ke lampan Nabi Kanjing Nabi, panikam menganjurkan kankui, mabanyak anak potoh. Kanjing Nabi, panikam menganjurkan kankui. Umun Abi ini, Abi ini ngankui, napa nyaman nyari bini saya. Se, sekiran banyak anak, sekiran banyak keturunan, sekiran mertih, mana banyak anak. Ini kalau kanjing Nabi, saya makin nikam pun lematik. Sebagai no orang, pah terawakun Jacob dua. Ini mati pun dalam kanjeng Nabi. Kita hidupkan banyak karena kita cinta dengan kanjeng Nabi. Tapi kenapa kita berusaha? Biar orang yang banyak selebur, di anak potong. Kepala tentang pentingnya di anak potong. Kepala Sosan orang-orang yang di andi anak potong. Kepala keuntungan orang yang sebenarnya anak potong. Melebihin. Orang-orang sesekuni anak botol kita hidupkan kembali panapah yang menjadi misi dan visi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muka-muka sahaja paling manfaat di diniat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala nabi nabi Muhammadin Abdullah alqaimi bihuqullah ma dzakatillahalridha Allah. Allahumma salli ala nabi nabi Muhammadin ada ali syidina Muhammad. Sholat alhamdulillahilah tuh wa rasulullahi wasilatuha indalaha ila na wali kulli ya maulana ya mujib ya ya qarib allah faqdiha ma wa ma yumsik wa huwal azizul hakim Allahumma alik baina kulubi na wa asli, baynina, wahdina subuh selam. salam. Najina'mna dulu nur, wajandi minal bawahi sya mazal minar ma bata ndo abari krena bias maina basari na kulubi na zuajina wazuri yadinatu mahalina, enaka nda tawa burrahim. Wajana sya kiri nadi ne matik, wajni nabiha kwa bili hatim mahalina, alamazid na wala, tengusna, wala, tengusna, wala, tuhinna, wala, tuhinna, wala tuhinna.